ya kali ini saya akan uh, service laptop hp ya xp sini ada xp tipe 1000 yang kata empuknya itu keyboardnya rusak keyboardnya itu caps locknya nyala terus dan ini harus kita ganti dengan yang baru ini uh, modelnya masih yang cuman dulu ya generasi ketiga Core i3 generasi kedua ya modelnya di luar gini ya kita cungkit sedikit-sedikit dan kita angkat kita ganti dengan yang baru untuk tipe XP ini apa yang seribu ini, tipe seribu, xp eh, seribu ini kita akan bongkar belakangnya dulu ya. Nah, ini kita akan cabut dulu. karena di sini ada tanda, nah ini nih keyboard, nah, tanda keyboard. Nah, ini ada keyboard, RAM, dan WiFi ada di sini. Artinya, kita harus buka dulu bautnya biar pas kita cabut nggak rusak. cabut dulu baterainya cabut baterai dan kita buka bagian-bagian ini dulu ini keyboard nih seperti ini buat yang ini kelihatan nah ini ada baut dan baut kita akan cabut dulu kedua ini karena ini berkaitan dengan keyboard Ini ada beberapa baut. Ya. Ini juga ada nih. Drop ini backdoor ya, angkat dulu. Nah, kita lihat. Nah, di dalam ada lagi tuh? Nah, di sini nih, satu lihat ya. Nah, ini dekat. Bu. OLAN ketua Wifi ini. itu ada lambang juga lambang keyboard. Jadi kalau misalkan kadang kita skor pak main apa mencabut aja. Eh ternyata masih ada baut sehingga itu akan merusak komponen yang di dalamnya. Seperti ini kita cabut dulu, kita buka dulu baut-bautnya, baru diangkat dari luar itu. ini kita ngangkatnya aman, buat-buatnya, Baut pisahkan dulu, biar aman dan nyaman. Sekarang kita cungkit perlahan-lahan, kita cungkit perlahan-lahan biar bisa kita ambil keyboard yang rusaknya menggunakan baut yang minus kecil ya min minus minus kecil yang menggunakan apapun sih bisa yang penting bisa masuk ke sini nah ini ada kuncinya di sini Ter ini versi teman dulu itu kayak gini jadi bukan keyboard tanam kalau keyboard tanam itu susah artinya harus dibuka dulu dari dalam untuk cabutnya kalau yang cabut kayak gini mudah oke okay. lagi kita butuh benda ini Apin. kalau seperti ini sangat mudah sekali. Ini. Oke. sekarang bagian kiri. Nah, ini ini bisa kita cabut karena bautnya ini sudah kita buka sebenarnya sih bautnya satu ya yang di dalam bang dan ini slotnya kita angkat nah baru cabut kita ini dia Oke kita akan ganti dengan yang baru ini baru datang paketnya akan unboxing dulu apakah sesuai dengan permintaan saya beli online ya. e, dengan memberikan keterangan kebutuhannya aja, misalkan kita beli e, keyboard ataupun LCD laptop, dengan sebutkan saja tipenya. apa? Misalnya saya beli tipe yang buat XP 1000 ya ini dia oke Mudah mudahan sama ya secara sih posisi ini ya sama ya berarti akurat oke sangat akurat sekali nah lihat uh, slotnya sama ya slotnya juga boardnya juga sama ada nah Okay, sebelum kita pasang yang baru ini kita ber, uh, bersihkan dulu ini banyak debu bersihkan dulu dengan kuas ya bersihkan karena ini akan berpengaruh ataupun bisa apa ya merusak bagian dalamnya kalau nggak dibersihin dia bersihkan dulu. Sederlah debu debunya hilang, baru kita akan pasang. Oke sudah bersih, sekarang kita pasang. Jangan lupa ini dulu buka ya, angkat Tep, slot. Baru kita pasangkan keyboard yang baru. Es, jum, jum, jum. Ya. Kemudian tutup. Setelah baru dapat pasang. Oke. Sebelum kita tekan Kan. Kita coba dulu nyalakan. Nih eh, lupa kan ini enggak ada baterainya. Ya. Oke, sudah sih sudah selesai konsepnya. Ya. Kita pasang aja langsung dah. Tekan perlahan saja ya. Perlahan-lahan. Yang dimasukkan bagian bawah ini dulu, masuk, baru tekan ke depan. Seperti itu Kalau ya, pas buka posisi yang kita angkat adalah yang atas ini dulu ya, baru angkat. Kalau pasang yang ini dulu, masuk set baru yang atas seperti itu. Oke, seperti itu caranya. Sampai jumpa, kita akan coba tes. Katanya sampai jumpa. Tapi belum, ini harus test dulu. Testing oke, kita nyalakan, yep. oke. Lampu WiFi nyala, udah normal. Sekarang caps locks ini yang jadi masalah, kata si empunya itu kepsoknya itu nyala terus padahal udah diinstal ulang, udah dia dioprek gini gitu tetap aja nyala terus. Sehingga ketika ngetik hurufnya kapital semua gitu kan. Kan repot. Sekarang tanda tandanya sih nggak ada nyala ya. Kalau udah tekan, nah. Normal ya. Sekarang normal tapi kita akan coba tes ketika kita ngetik di microsoft, microsoft word apakah masih sama kayak yang awal jadi kapital semua atau tidak itu. Nih. tapi sejauh ini sih ini udah normal sepertinya karena kalau yang pertama itu dikinin aja udah nyala langsung nyala gitu kalau sekarang enggak ya kalau nyala harus tekan dulu nah nyala Mati nih ya seperti ini udah normal tinggal kita tes ngetik ya apakah kapital semua atau tidak gitu. ini lama banget ini ini apa yang rusak ya ini emang harus udah diganti sehingga si tombolnya itu tombol caps locknya ini nih nyala terus nih walaupun kita bersihin tetap seperti itu ya aneh bukan aneh sih emang udah rusak ya ya oke udah nyala sekarang kita akan coba masuk ke ketik Stick note aja deh. Nah, di stick note kita akan coba nggak Oke, sekarang ke blocks Oke, okay, normal ya? Normal nih. Nih, nih, nih, nih. nih ya. Oke, okay, normal semua akan ini posisi alfabet eh apa ya yeah. sih besar ya sekarang kita matikan captionnya jadi kecil oke okay. itu saja sampai jumpa ini baru sampai jumpa oke okay.